benar nggak ya? Oke, kita coba jelasin ya. Jadi, pada dasarnya kalau dari yang udah kita pelajari, hipnosis itu nggak beda jauh dari kondisi atau keadaan atau keadaan kesadaran seseorang se Sese, se aduh tulisan gue jelek lagi keadaan kondisi atau keadaan kesadaran seseorang Nah jadi kalau misalnya yang orang-orang bilang harus pakai mantra, gitu kan. Jampe, jampe itu bahasa Sunda sih sebenarnya untuk mantra gitu ya. Atau kayak uh, chanting gitu ya. Wirid, dan hal lainnya. Pada dasarnya, dari yang aku pelajari memang... Hal-hal ini bisa membantu orang untuk masuk ke sini, gitu. Tapi ini cuman satu cara. Oke, ini cuman satu cara. Tapi apakah orang bisa dimantrain terus orang yang masuk ke kondisi hipnosis? Bisa, bisa. Apakah dijampein bisa? Bisa. Apakah dicanting atau diwiridin bisa? Bisa. Tapi balik lagi si aku mau jelasin kalau misalnya ada tiga level kemudahan seseorang untuk masuk kondisi. Hipnosis Oke okay. Yang pertama ada mudah Yang kedua ada moderate Yang ketiga ada sulit Gitu Kalau misalnya dari yang aku pelajari mudah ini ada 10% dari total populasi di sini delapan dari total populasi dan sulit ini 5% dari total populasi. Jadi pada akhirnya kalau misalnya kamu tahu caranya, kamu nggak perlu pakai mantra, kamu nggak perlu pakai jampe, kamu nggak perlu pakai canting, kamu nggak pakai perlu, kamu nggak perlu pakai wirid buat bisa masuk ke kondisi ini. Kamu bahkan bisa keluar masuk seenaknya kalau tahu caranya untuk bisa masuk kondisi hipnosis. Tapi apakah dengan mantra, jampe, chanting, wirid ini bisa masuk, bisa bantu orang untuk masuk ke kondisi hipnosis? Atau mungkin memaksa orang untuk masuk ke kondisi hipnosis? Jawabannya mungkin bisa. Gitu. Tapi ketika, ini yang perlu digarisbawahi, bisa kalau si orang itu ada di kategori mudah. Ini kemungkinan, mungkin aku bisa bilang sekitar 70% bisa. Gitu. Tapi kalau udah masuk moderate, apalagi sulit, aku bisa bilang nggak bisa. nggak semudah itu. Gitu. Oke. Jadi, pada dasarnya mantra, jampe, chanting, wirid ini adalah salah satu cara... Untuk bisa bantu orang masuk ke kondisi hipnosis. Tapi itu cuma satu cara. Dan cara itu tembus kalau orang itu masuk di kategori mudah. Yang sulit dan moderate ini chance-nya jauh lebih kecil. Apalagi yang sulit. gitu. Jadi kesimpulannya apakah mantra jampe atau jampi ya bahasa Sunda, bahasa Indonesianya ya. Bisa bikin bisa ngehipnotis orang gitu ya. Bisa bikin orang kehipnotis. Jawabannya bisa. Kalau ini Yang harus digarisbawahi ya, ini biar nggak salah paham nih. Kalau orang itu mudah masuk kondisi hipnosis dan ini kurang lebih ada persenan orang, gitu. Change-nya jadi makin sulit kalau. Orang itu sulit masuk kondisi hipnosis. Dan mungkin ini kalau di total ada 90%. Jadi ibaratnya bisa 1 banding 9 dari 10. Oke bisa. 1 banding sulit. Itu sembilan, oke. Okay. Yuk, kita sama-sama pahami lagi bahwa hipnosis itu bukan sesuatu hal yang menyeramkan, dan chance-nya hanya satu banding sepuluh buat kamu yang dimantrain, diwiridin, wirid, di jampe-jampe sama orang buat masuk, buat katanya dihipnotis satu banding sembilan.